Sampainya hatimu membuatku begini Kau pergi bersama dirinya Senanglah semua ikatan yang terbenam siang berganti, malam yang gelita aku tak menyangka. Ini semua terjadi Sampai hatimu Buatku bergini Sumpah janji dahulu Kini telah kau ingkari Tinggal cerita yang penuh Kita sampai di sini, ku doakan kau bahagia. Sampainya hatimu membuatku begini, kau pergi. Dalam semua cerita yang terbenam, sampai hatimu di waktu begini.